Si balita bayi untuk menuju rumah keluarganya Banjir menggenangi desa cering kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pagi ini Ada 6 RT di desa cering terendam banjir rencana banjir di Desa Cering RW2 Kecamatan Donorojo. Kata kalak BPBD Jepara, Arwin Nur Isianto saat dimintai konfirmasi lewat pesan singkat. Minggu 16 Januari 2022, Arwin mengatakan genangan banjir merendam 6 RT Desa Cering. Ketinggian air mencapai 40 cm. Dampaknya banjir meluap ke permukiman warga Desa Cering di RW2. RT-3 dan RT-6 Duku Taungrejo kondisi yang paling para ketinggian mencapai 40 cm jelasnya Lalu di RT-4 dan RT-5 Duku Karangrejo, RT-1 dan RT-2 Duku pasokan merendam jalan sepanjang 100 meter sambung dia Dia mengatakan ada seribuan yang warga terdampak banjir tersebut Jumlah KK-460 jumlah warga 1.080 jiwa itu satu RW, 6 RT lokasi Duku Pasokan dan Lor, Utara, Gunung Reges, Terang Arwin Menurutnya banjir ini dipicu karena hujan deras sejak Sabtu malam Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian banjir tersebut Kronologi hujan lebat yang terjadi sejak Sabtu malam mengakibatkan banjir Yang merendam permukiman warga korban jiwa di Hill, Pungkas Dia, mau apa karena udah kan